Dan tubuh indah yang dulu dipuja puja, kini ada lagi orang sulit menyentuhnya. Jadi santapan cacing Jadi Santa Panca cing